Cek cek Oke, kembali lagi di channel gua, yang bahas saudara God of Olympus lagi. Atau biasa kita sapa dengan panggilan ya. Haha, tuh dan nah, di sini gua bawa modal Rp. 251.000 mudah-mudahan ya cuy ya dikasih yang mata-mantap sama kawus buat beli takjil cuy <laughs> sama buat modal lebaran ya cuy, ya dan buat kalian yang belum like tekan tombol like ya buat yang belum subscribe tekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya agar dapat video terbaru terus dari gua ya, cuy ya oke jadi di sini gua ya. coba kasih -sung buy aja cuy ya di Rp. 240.000 mudah-mudahan dikasih yang mata-mantap cuy sama kawus <coughs> oke okay, ada perkalian ini juga pecah, merah merona juga pecah. lagi ya. di sini mau kita dua dan 10, jui. Manis. Kau lagi kau. Ya. Ya. oke okay, pecah, tiga juga pecah, juga pecah. juga pecah, ada perkalian 3, juli kamu kita hingga di Ini dikasih sama kau deh lagi oke Ayo, Laki, okay. juri yang pecah lewat ditembak oke juga pecah silahkan satu yang berurut satu di sini, dikasih sama kau us lagi ya ditembak lagi sama kau us juga, ya, ya. lagi gadget kalau lagi nih kong us, nah, kata -kata ada lagi nih us. balikin minimal oke, okay, jaga ya, pecah, cuma mau, gak ditembak, cuma us. oke, okay, di sini coba pecah, ini juga pecah, gak ditembak, baru ditembak sama us. oke, di sini ungu jangan pecah, ditembak 3. Ini juga, cincu terlalu pecah di perkalian pertalian dan di 22 di gua dikasih cuy. Gua sudah balik cuy gua lebih terakhir kasih di gua pertama dikasih gua dikasih profit ya lumayan ya gua langsung oke like okay. barang udah pecah nggak ada lagi cuy bos ke tergantikan kau us Oke di situ celana ya pecah. Celana celana juga pecah. Juga, juga pecah. Tapi nah, yang enggak ditempel itu mah kau us ya. Celana pecah lagi. Ini juga, juga pecah. Warna-warni sama biru-nya pecah. Oh. Oke, tas kau. Oke, perkalian love you banyak buat next. Biru juga pecah. Jari-jari juga pecah juga pecah satu pecah lagi Cini, kalau akan kulung pecah satu Eh, juga dikasih sama ya Disyukuri, cuy tenang, tenang Kalian, cantik coba, kasih saya tergantikan Oke sudah melambangnya pecah. Gak ada lagi di tempat tanggal delapan tapi nggak boleh kiri. Oke dirinya pecah. Ada lagi nggak ada lagi dan di sini gua coba 10 kali fixin tentang lewat layarnya aku aktifin tuh ya Oke dirinya pecah. Tidak ada lagi cuy. Oke cuy sebelum video ini berlanjut kami janji ya langkah jangan baca disclaimer yang sudah buat taruh paling depan dia. Ya. Dan juga bermain tidak ada Utsur Melayu atau Gunung Wajah Rangka kalian semua, jadi itu juga bermain hanya menghibur diri dan itu di juga jelas terhadap sejarah creator cik. Men, positif, Ya, masih positifnya negatifnya kalian mau jauh-jauh, ya. Cik. ya, ini tadi saya akan bangun Dan buat kalian yang punya kalian main kontrol-kontrol dengan game, Ingat nih, jangan jadikan game, -jadikan game -jadikan mata dan, jadikan ini sebagai mata-mata kalian. Jadi, game ini dibuat semata cuy. Buat kalian yang belum bermain, jangan coba-coba bermain, cuy. Cik. Ya, cukup konten aja video gue, dan jadikan video gue ini dibuat dan Nah, di sini gue tidak akan Ataupun mengajarkan kepada kalian semua aja ya. sini balik lagi ke game, oke di sini gue mengambang semua janda yang pecah, kita masuk kalian sepuluh cuy. Dan di sini gue juga seneng semua orang seratus tujuh belas ribu lumayan lagi ya, oke. punya mengambangnya pecah, dirinya juga pecah, terus apa lagi? ganteng lagi cuy. oke, semua janda yang pecah cuy. oke di sini diri pecah. Ih, juga pecah hijau ya? nice juga pecah nah, ini mana nih us. ada kan, oke okay, hijau pecah ini sama bandanya pecah ditembak langsung nah, nah, ada dikasih dengan gua coba 20 kali turbo lagi guys oke okay, pecah uh, injau -nya, injau -nya pecah Diri juga pecah. Terus Ah, saya coba 3 doang lagi kurang 1. Ini udah bau. Oh, oh juga pecah. Dan sani tadi juga apa coba sama tiga cuy. Ini kelihatannya harus ini, ya. Oke, di sini juga pecah. Pada lagi Oke, okay, di pecah. Ini juga pecah. Ini melambangnya pecah. Telah ada juga pecah Umur jandanya dong Oke Umur pecah bisa lembab, Apa yang Lumayan ya Oke okay, di sini Kita juga pecah ada lagi cuy Aduh Di sini gua coba bayar Para Ya udah Kalau dapat ya kita stopin kalau dapat ya cukup lagi okay, ya udah ya, tadi kamu sudah boskit wasik terjadi satu oke okay. okay, di sini kuning gelombangnya pecah biru gua juga pecah di tembak terkenal juga oke okay. ungu oh, gandanya pecah dan pasirnya juga pecah hijaunya juga pecah nanti saya nggak ditembak lagi deh untuk kamu us dari sini gua dikasih plus kamu us delapan puluh empat ribu lagi ya Oke, ada perkara empat gua pecah. Ini hati, Oke, cuy. Banyak lagi us. Oke. Ini yang pecah. Ini juga pecah, cuy. ditembak juga perkara di Oke, di sini ada perkara empat nya pecah, kuningnya pecah juga. Banyak-banyak pecah satu, Jo. Oke, per kalian lima ya. Konek, diri pecah. Gigi pecah. Ini uh, sama kuning melambungnya pecah. Bisa digendong lagi sih sama kamu, us Eh, ini juga dikasih mega sama kamu us Tapi clear-nya sih lumayan lagi ya. Aku per kalian dua ya, glet. Oke okay, biru juga pecah. Nanti dong, ayo kita dua kesini kok. Oke biru juga okay, pecah. Ada terakhir nih kok, kasih mata-mata dong. Oke okay, kuning melambangnya pecah. Biru juga pecah. Jam terakhir dong. Oke okay, jam terakhir merah-merah juga pecah. Hijau juga ya, pecah juga. Biru juga pecah lagi cuy gue uh, jangganya banyak banget cow, tembak kok oke, baterai kamera pecah, Tidungnya udah nggak banyak pecah lagi cuy. dia tembak sama cow, perkayaan kita mau perkayaan luar dari sini Rambut poin tujuh puluh satu ribu dikali dua puluh satu cuy. dan gini di sini gue dikasih sepakuler satu juta lima ratus satu ribu coy. lumayan cuy aduh di baru gak profit ya lumayan banget. komentar. mungkin cukup sampai di sini video gua cuy. Gua bersama di next konten, next video. Bye.